kita di sini di channel kesayangan kita ya di channel ini di channel lagi di channel ini aku Valentina Youtube channel dan hari ini kita akan meneruskan petualangan kita bermain Little Nightmares 2 apakah kalian sudah siap? ya kita mau pakai kacamata nih meskipun nggak punya hidung setidaknya kacamata bisa dipakai di kepala ya jadi masih bisa diungsi dengan baik oke okay, uh, jadi kemarin kita sampai mana ya uh, oke okay. kemarin kita sampai di tempat kemarin kita sampai di mana bu guru ya bu guru bunda ya agak lupa lupa udah Udah kayak semingguan gitu nggak main ya Bu Guru Kepalanya masuk plafon Itu ter kekitiu ter, itu Scene terkitiw yang pernah Aku mainkan Oke langsung saja Buat kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang Sekarang Sekarang Sekarang Kalau kalian mau komen apapun Asalkan tetap dalam koridor sopan dan santuy Langsung aja di kolom komentar di bawah Oke Ayo subscribe 5 4 Tiga, dua, satu Thank you Oke, okay, langsung saja gak pakai lama-lama lagi Kita mulai The Little Nightmares 2 Resio Kita setting volume dulu ya Oke okay. Dan kita kemarin menemukan jati dirinya Ternyata gadis tak bernama ini adalah Six Six Dan ternyata selama ini dia Six Iya, kalau dia gak pakai jaket kuning Bukan Six namanya, oke okay. Kemarin ah, sini, Lompat Lompat, oh dibantuin Oke okay. Kadang uh, Entah Kak Ita Atau gamenya memang begitu ya Agak klengking. Tangannya Kak Ita udah nekan kadang Itu dia tidak melakukan Sebagaimana mestinya, jadi timingnya Hilang Oke, okay. Kemarin kita udah sampai sini sih Oh iya dan petaka kita hari ini adalah tak lain dan tak bukan adalah manekin hospital. <laughs> Tidak. Dimana semua hal yang kak kita takutin ada di situ semua anak-anakku sekalian. Uh, gelap ada, manekin ada, Pak Dokter ada tuh. Lengkap sudah penderitaan hamba di sana ya. Itu dah. Eh, lengkap sudah penderitaan hamba Desain lengkap sudah. Ini kemarin udah sampai sini sih, tapi belum cek koin. Nah ini, ini dia si jali jali. Pulang aja ya, pulang aja, yang usah main ya. Nggak ada rahasia-rahasia atau topi atau apapun itu kah? Dari kemarin agak sepi sih. Nggak ada rahasia-rahasia gitu. Iya sih, belum, belum, belum sih. Oke, kayaknya kita harus lewat dari cahaya kematian ini. Kita dapat achievement school, artinya lulus, teredukasi. Ya. Tapi tempat ini sepertinya tidak bernuansa sah, bersahabat sekali, medik iya, tapi tidak mm -mm, ada darah, ada darah tekotek, tekotek. Aduh, no no no no no El. kok kok dia gak mau naik? Eh, eh, kok kok kok kamu gak mau naik? Kenapa? Nanti kita coba zoom ya Nanti kita coba zoom Hey Siapa itu? Di balik pintu Oh my god Keep going Just keep swimming Just keep swimming Kayaknya kalau ketakutan itu Menenangkan diri dengan bersenandung Atau bernyanyi biasanya Dan memikirkan hal-hal yang lucu Jadi kalau gesternya Kak Ita Agak Clanky <laughs> I'm so sorry oh, oh, oh man Oh Kaget dong Hari ini. fobia ketinggian. Uh, uhuh, selamat menikmati siksaan ini. Hula. Uh, no no. Jalan adalah keberhasilan yang tertunda. Gampang kok, Kaita, cuma panjat, lompat, panjat, lompat gitu doang. nggak bisa? Lari Lompat, Grab Uh! Ah, no! No! Kok? Berarti agak, agak majuan dikit Nah, ini harusnya dari sini, gak boleh terlalu sana Oke, okay, good, good job Awas Job. Oke, okay, good job. Cek point dong. Oke. Fuse. Fuse, fuse. Perasaanku mengatakan bahwa kita harus membawa fuse ini. banget ini kalau kita lepas fuse ya udah as long we are together six tuh nggak bisa kok kalau udah sama gelap itu nggak bisa udah berurusan dengan gelap itu udah ampun-ampunan aku Sepertinya ini akan banyak berhubungan dengan gelap, manekin, dokter, ee, ketinggian. Nah, ngumpul semuanya di sini dah. Deket tali. Oke okay, oke. Okay, okay. Kita ini hanya lift, belum yang lain lah. Wait a minute. Itu apa tiduran? Oke. Okay. Hitungan kedua harus segera buka plafon. Oke. Okay. Jadi strateginya kita harus gandeng ini anak. Oke. Okay. Gandeng ini anak. Enggak, enggak mau. Enggak mau digandeng. Oke. Okay. No! No! no, No! No! Gimana ya? Udah mulai kehilangan ide, Mbak. gak bisa karena ditutup kalau kita ke talinya coba ngegrab talinya tadi nggak bisa nah kalau timingnya ke situ ada plafon itu tapi nggak sempat kebuka itu caranya gimana ya oke okay, here we go, here we go. asa guys ini, ini, ini kelihatan Boy Iya ya bener-bener gelap lo kalau nggak pakai flash ini ngapain sih mereka keluyuran di rumah sakit kayak gini Tensionnya Gak bisa Gak bisa ini kayak gini merinding boy merinding semeriwing ini udah rasanya berat banget di hati udah uh, guys tolong, ayo pegang tangan Kak Ita Aduh. Kak Ita, sneaky ya soalnya takut banget ini gak bisa ditolerir ini bisa udah gelap di rumah sakit kurang apa coba Mama mama, mama. Aduh siapa habis minum taruh sini Serius Kak itu takut Oke okay, kita coba untuk lebih berani Aku bersama kalian okay. Oh man it's so nasty This is so nasty Ada vending machine, oke. Okay, Checkpoint, oh, kita harus koin atau cari koin. kita akan semakin dalam masuk ke sini dimana ya easy enough Oh itu alat nomor antrian kalau biasanya di rumah sakit kan eh uh, ya antrian kalau kalian bisa di rumah sakit kan antrian pertama si Oke, okay, oke okay. jamin sih ini pasti bakal ngerepotin banget kamera cuma bisa ke kanan ke kiri hey what are you doing? it's so nasty it's so nasty kita lanjutin ya kita lanjutin perjalanan kita masih panjang panjang banget takutnya kalau Kak Ita gampang menyerah dengan ini dikit-dikit udah ya dikit-dikit udah ya Takutnya kelamaan kalian bosen dan lain sebagainya. Oke, jadi ini akan aku coba. Sampai seku. Oke. Ada lift. Oh. Nah, ini bisa ke atas. Yang views fuse, fuse kayak yang di demo itu Sama bisa ke bawah guys, ada lift di bawah Apakah ini alternatif ending Atau kita bisa coba dua-duanya We never know Hey ini alat x-ray Teddy bear dengan kunci di demo ini <Gasuk> lucu dong nanti aja nanti aja kita cari dulu teddy bear nya Ini juga bisa jadi tempatnya anak-anak karena ada mainan dan lain sebagainya. Sini. Sini, utilah. Ya ampun, apa yang terjadi pada anak-anak di sini? Apa hubungannya mereka sama Tin man A oh, ya ampun gambar-gambarnya kayak fenomena di kota dong. Apakah anak-anak ini melihat semua itu terjadi kepada orang tuanya? Oh my God, kasihan. Kasihan dong. Eh, salah Sini. naruknya itu yang bener gimana sih nah nah nah, nah. mantapa jiwa oh, itu itu nyarumin minit apa jalan-jalannya satunya ya nah, kita coba lagi sih agak ngebelakangin sedikit kan aku takut dia nolak ke belakang 180 derajat, takut. yang ini sih, terus siapa ya? <laughs> ya ampun, terus, wait, kita udah tahu kuncinya di mana? Apa kita harus kesini untuk cari gunting ya? Stay dead ya, Six. Kamu itu ngapa? IC. Jadi kita harus membakar uh, boneka yang tadi di sini, dikremasi lah, dikremasi nanti kuncinya bisa diambil. Kita balik ke atas nanti kita ketemu lagi di sini, oke? Okay? Oke, okay, let's go back to the upstairs Dadah, dadah, dadah, dadah, udah ya, udah Udah, udah uh. Wajah tetap stay cool guys Hatiku horrek semuanya Ya ampun Ya ampun, sekarang masih setengah satu udah ada udah ada kan fuse fuse fuse fuse fuse nah e, karena kita udah sempat lihat demonya mungkin nggak akan jauh beda sama demonya kita selesaiin yang ini dulu oke okay. nah fuse-nya berarti yang di sebelah sana oke okay. Seharusnya kalau udah selesai lihat demo nggak takut dong. Tapi kenapa masih takut? Nah ini. <tuk> <tuk> <tuk> udah guys, baterai baterai diri ya, baterai diriku itu udah segini loh sekarang itu. Tapi aku kuat kuatin. Demi cepat selesai Demi kalian Siapa ini Seharusnya kalau udah lihat demo udah nggak takut dong ya. Aku tahu itu akan bergerak, aku tahu itu akan bergerak di demo udah ada. Oke, ini familiar banget. Mama, mama. mama! si Wait, wait, wait. Kita harus. Oke, okay, oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Semangat! Se Semangat! Se Crunch Crunch Crunch Crunch Lari Lari Udah Udah masuk Semangat! Udah masuk Maaf ya Tambah berisik ini Semakin Kayak Semangat! Semangat! berisik biasanya. Semangat! Huh. Alright Lari No no no no No no no no no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Langsung mono, ya ampun. Ya ampun. Krauts, krauts, krauts, krauts, krauts, krauts, krauts, krauts, krauts, krauts. Oh. Oh. Udah keluar, tapi ketangkep. Oh, oh, oh, lufa lufa oh, oh, oh, tadi tadi tu tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi tadi lurus jalan tadi tadi tadi tadi ampun oke okay, kita coba sekali lagi uh. Okay. Uh. Oh, so Aku tahu ini bukan tempat yang bagus untuk closing ya Tapi, well, karena tadi ibunda memberitahu kalau mau pergi Jadi harus diselesaikan di sini dulu untuk episode kali ini Tapi jangan khawatir, besok kita masih akan teruskan game ini sampai tamat Udah checkpoint tadi ya, ada save pointnya jadi mungkin paling amannya kita berhenti di sini. Thank you banget udah nonton sampai akhir Thank you banget udah stay tune sampai episode kali ini Jangan bosan-bosan untuk kesini ya uh, Kita main game sama-sama Kita have sama-sama sama Kak Ita So jangan lupa subscribe, jangan lupa like Jangan lupa komen uh, perasaan kalian Apakah kalian tegang juga kayak Kak Ita saat ini? Apakah kalian B aja? Atau kalian ya ah, emang itu cemen banget Tapi Kak Ita gak bisa-bisa gitu Well, terserah. silahkan komen di bawah tapi tetap dengan bahasa yang sopan karena kalian siswa-siswa Indonesia terpelajar, oke? Okay? See you and ciao. Dadah dadah dadah dadah. -da, da -da. Ini gireng tidak pada tempatnya